Lagi dengan kami di channel prasejarah. Sekarang, nih, hari Minggu, kita akan pergi ke suatu tempat. Eh, jangan lupa untuk subscribe channel prasejarah. Jangan lupa di like, share, and comment. Okay. Okay, kita lanjut. Ini Oh, Pak berdoa. berdoa. mau berangkat dulu. Kayak udah ya? Kok wow. oh, banyak banget sih kembalinya nya? Soalnya jadinya seribu. Itu. kasih juga. Mau tahu nggak sesuatu di balik layar? Eh, mana sih? Tutupan. Oh no. Ini yang <tutupan> nah, itu. Teman-teman, sss so, sss so, sss. So, so. Jadi beli apa, Dek tadi, Dek? Beli permen. Beli permen? Iya, beli permen. Entar, batuk A -a -a -a. lagi itu perasaan jarak kan peralatan tambahan ada perasaan jarak ganteng oh no aku tuh mau nge-review belakang nih lho nang aja iki on dia ya, bah enggak <tuk> apa-apa kan pengen ngerek montong enggak ya, potong ah enggak potong enggak sih ya udah <tuk> kita dulu. Kita kemah guys di mobil. Oke, guys. Kita dulu, Belang. Kakak hmm. lagi ngapain? Tiduran. Tiduran. Lagi kemah. <laughs> kemah. Kemah di mobil. Ya, beginilah suasananya. Ada tempat tidurnya. Kasur, bantal, guling, lengkap pokoknya. Panasnya cetar mau ini. ya? Nah, cok, proyek. Macam balap. <tuh> Kalau ini kameranya ini nangkep iwo nganggup lho, mah. No Tuh <rakyat> Kenapa pakai ini? Kenapa pakai ini? Ya biar aman. Oh iya kita kan mau ini ya perjalanan agak jauh. Walaupun nggak jauh pun juga harus pakai ini standarnya. Kemarin pakai gak? enggak? <risas> <tut> enggak. Aduh. itu soalnya lupa. Orang kemarin di kampung doang. Kemarin kita masih di area satu şey ya. Jadi masih aman lah. Sekarang kita ke area agak kota andikin, gitu kasih. Oke ya teman-teman kita nyampe lagi di pertigaan satu yang terkenal apa biasa macetnya kan macet lagi kan udah kayak kota aja ini. Hmm. <s deeper> Waduh itu. Ternyata bawa pasir putih tuh kak masuk Mas sampai apa Waduh banget. Apa? Pasir. Tadi udah lewat. Nggak, nggak dikasih terpal lagi, harusnya kan ditutup terpal. Kalau udah ada angin, udah paling ngambil. Ini banyak. ada jalan ya, harus ditanggulin duitnya. Maaf. Ya. No. lagi? Ha? 5 dikit 1 menit berapa detik? menit berapa detik? detik? Udah? kali ini sih? sampai dua tujuh, dua puluh dua puluh tiga, puluh tiga, dua tiga, tiga, tiga, dua tiga, tiga, Dan aku "Iya, itu ya." tama numpang duduk ngadem hey, <laughs>